Itulah alam akhirat Selepas seseorang itu mati Percaya ataupun tidak Dia akan dibawa ke alam barzakh Barzakh belum akhirat Barzakh ialah satu alam di antara dunia dan akhirat Barzakh bukan akhirat Barzakh adalah pintu utama untuk masuk ke alam akhirat Apabila seseorang mati, agama apapun orang itu Dia akan dibawa ke Barzakh Barzakh dan akhirat, dua alam yang sangat berbeza Di Barzakh ada dua negara Yang pertama, taman syurga Yang kedua, lubang neraka Taman syurga belum lagi syurga, lubang neraka belum lagi neraka. Orang yang ke alam barzakh duduk di taman syurga, dia akan duduk rihat, bersenang lenang, belum ada nikmat syurga. Ini alam barzakh. Tetapi bila dia masuk dalam barzakh mati dalam keadaan yang baik, maka dia akan mendapat nikmat bukan syurga Taman syurga Dia rehat melihat pemandangan yang cantik Pemandangan yang indah Boleh berjumpa dengan orang lain Selain berjumpa dengan orang lain Dia juga boleh bersembang dengan manusia-manusia lain Di alam barzakh Tunggu apa Ustaz di Alam Barzakh? Tunggu ditiup sangka kala yang pertama Kumpulan kedua di Alam Barzakh ialah mereka yang tinggal di lubang neraka Belum neraka Tetapi sudah mula penyiksaan Ada yang dikerat lidahnya, ada yang dihempap kepalanya di dalam alam barzakh Sampai bila Ustaz? Sampai ditiup sangka kalah yang, ke, yang pertama dan yang kedua Saya silap Sampai ditiup sangka kalah yang kedua Sebab sangka kalah yang pertama kiamat Habis alam barzakh. Sampai masa Allah pun panggil Israfil AS salam. Wahai Israfil tiup sangkakala. Kala tuan-tuan tanya sekarang apa Israfil buat sekarang ni sekarang malam ni sekarang ni. Saya boleh jawab berdasarkan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa malaikat Israfil itu sekarang ini sedang bersedia memegang sangkakala. Untuk ditiupkan Malaikat Israfil itu Dalam keadaan memegang Sangka kala Diletakkan di mulutnya Untuk ditiupkan Begitu keadaan dia Subhanallah Itu malaikat Malaikat yang setiap arahan Allah Tidak sejengkal pun Diawalkan Tidak sejengkal pun dilewatkan Ini malaikat Bila Allah panggil Israfil, unfuh tiup. Malaikat Israfil akan tiup sekali jah sangkala satu saja. Sangkakala itu bentuknya seperti tanduk yang besar. Sebab malaikat Israfil ni dia lebih besar daripada Jibril alaihis salam. Jarak di antara telinga Israfil ke bahunya mengambil masa puluhan tahun. Maka dengan sebab itu sangka kala yang dipegangnya besar. Dengan satu tiupan, dengan satu tiupan semua di atas alam mati. Hari ini 2023 ada 8 bilion manusia Baru manusia Belum lagi jin, belum lagi binatang, belum lagi syaitan, belum lagi malaikat 8 bilion ni sudah cukup banyak Campur jin, campur binatang, campur malaikat, campur syaitan Tak ada angka kesemua lima ini bernyawa dan akan mati dengan tiupan sangkakala pertama Israfil alaihis salam mati serentak kesemuanya subhanallah malam ni bila kita dengar baru kita tahu betapa berkuasanya Allah Rabbul Alamin Malam ni bila kita dengar, baru kita tahu betapa berertinya perkataan yang selalu kita ulang Iyya kana'budu wa iyya kana'sta'in Malam ni bila kita dengar tentera-tentera Allah, kekuasaan Allah Baru kita faham dan menghayati ayat yang kita baca tiap-tiap hari Maliki yaud midin Raja dan penguasa di Padang Mahsyar Itulah satu-satunya Raja yang berkuasa di Padang Mahsyar Tidak ada lagi ketika itu mana-mana Perdana Menteri yang mampu mengeluarkan keputusan Tidak ada lagi ketika itu mana-mana Raja dan Yang Di-Pertuan Agong yang boleh mengeluarkan keputusan tidak ada lagi ketika itu mana-mana presiden dunia Sebanyak mana pun negara yang dia perintah Untuk dia mengeluarkan keputusan Kerana yang ber, berkuasa pada hari itu Hanya satu Al-Ahadus Samad Rabbul Al Alamin Jalla Jalaluh Maliki Yaw Middin Maliki Yaw Middin Bawa kita faham Subhanallah Berkuasa Allah Hanya dengan satu panggilan Ya Israfil Wahai Israfil Tiup sangka kalah yang ada Di mulut kamu Maka matilah sekelian Juta bilion makhluk ketika itu Saya sebut Juta bilion ni sebab Manusia 8 bilion Semut Kerbau Ular Tentuan binatang, binatang Berapa ratus bilion, berapa juta bilion binatang Lebih daripada itu adalah bilangan para malaikat Yang ribuan kali lebih banyak daripada jin manusia, binatang dan juga syaitan Malaikat